Bye. <laughs>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 dan terhangat seputar dan Tentunya, baiklah, bersabarlah selalu dimanapun kalian berada. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, alhamdulillah tersangkut yang untuk sesi pertama berjalan dengan lancar acara tasyakuran DDLST dan KaK Rizky Bilar kita mengucap rasa syukur Pak sahabat ya Alhamdulillah untuk acara sesi pertama sudah berjalan dengan lancar dan kita lihat Pak sahabat ya kebingungan pertama ini momen-momen spesial yang kita dapatkan di acara sesi pertama acara tersyakuran pernikahan DDLST kejora tentunya Dede Elasti dan kakak Bilar Ini duet bareng persahabat menyanyikan lagu cinta sejati Mudah-mudahan cinta rumah tangga Mereka berdua juga mudah-mudahan sejati Persahabat ya Doakan selalu yang terbaik Untuk kakak Bilar Dan Dede Elasti Kejoran Dan kita lihat persahabat ya Unggahan ini diposting oleh akun Leslar Update Ada kalimat caption yang dituliskan di dan dud duet Dengan duta of mermelek Gleb masuk Pak Eko katanya ya masya Allah cute banget ya caption <gibu> yang dituliskan oleh Leslar update mengandung kekiutan kegesrekan juga nih persahabat ya kita kita lihat di kolom komentar persahabat ya ada sebuah kalimat komentar yang dituliskan oleh Mo Manskor Azkia Putra mengatakan suara si kakak bagus banget suara dede nggak usah diragukan acaranya menghibur banget keluarga gue suka semua tuh alhamdulillah, masya allah, ya kita sebagai fans setia harus dukung, harus tetap kompak dan solid, mendukung dan mensupport buat kakak Bilar dan bni elastik Kejora Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada dengan spesial. Yang mana ini diunggah oleh akun Instagram Lesti Bilar Tim Meripot kembali unggahan dari Kak Riki Harun Masya Allah, Cie Cie, sweet sweet katanya ya <Gelihatan> Happy wedding berkah-berkah-berkah Rizki Bilar, Lesti Kecora, amin Mudah-mudahan barokah-barokah semuanya Dan kita doakan juga untuk rumah tangga Idola kita mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Berikutnya kita lihat juga ada sebuah undang spesial yang kita dapatkan ini momen ketika detik Lesti Kejora sebelum on air. Ini di make up ini dulu persahabatnya Masya Allah senyumannya. Sungguh membuat kita bahagia aja nih persahabatnya tampil cantik, tampil sempurna, dan membuat panen kita semua fans persahabatnya Masya Allah Mudah-mudahan kebahagiaan, kesehatan selalu diberikan kepada les di dan kita lihat juga persahabat, ada sebuah unggahan juga dari Kak Bubah Alfian Masya Allah, mengunggah sebuah postingan bareng kakak Rizky Bilar nih, cakep banget ya kak Rizky Bilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan, Yey akhirnya ketemu jadwalnya Rizky Bilar kita, katanya tuh, Kongres Iki. Semoga bahagia selalu dan penuh berkah. semoga nanti aku bisa jawab tebak-tebakannya kalau mulu nih, main tebak-tebakan katanya. Memang luar biasa banget persahabat ya Penampilan itulah kita hari ini Masya Allah tentunya dari dansa bareng, Dari tentunya mereka duet bareng Masya Allah membuat kita bahagia dan bangga hari ini Kebahagiaan juga mudah-mudahan selalu diberikan kepada Lesti dan kakak Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga Ada sebuah postingan bahagia juga persahabat ya Kabar bahagia dan bangga Alhamdulillah untuk di Twitter ini sudah Trending, bersahabat ya populer Indonesia takdir cinta Leslar ini masya Allah trading di Twitter ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan juga untuk kita semua para fans yang tetap solid tetap kompak mendukung idola kesayangan kita untuk selanjutnya ada sebuah unggahan postingan dari akun Gasal Indonesia 2020 yang menemukan posting sebuah postingan Bang Adlin bersahabat ya dan kita Salvo sama yang di belakang itu ada baju batik Persahabat ya apa mungkin Ini adalah baju sesi kedua Untuk dedek Lesti Masya Allah. Ini kayaknya baju adat kayak Persahabat yang doakan saja Mudah-mudahan ada kejutan bahagia Yang kita dapatkan di sesi acara kedua Selanjutnya ada sebuah unggahan spesial juga persahabat. Ini momen yang tak pernah kita lupakan. Masya Allah akhirnya bisa cium kening dengan pas persahabat ya. <guruh> Ini viral banget nih persahabat ya. Momen-momen cium kening kakak biler kepada tidak elastik ke juara Masya Allah. Tentunya dari Suap-suapan hingga cium kening Membuat kita semakin bangga Dan bahagia kepada mereka Mudah-mudahan saja persahabatan yang langgeng terus Untuk rumah tangga Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Ada sebah kalimat caption juga Yang dituliskan oleh Lesti Bilar Galeri Ada skor Masya Allah Tium-tium again katanya ya ada kalimat komentar yang diberikan dari Anies Rahma mengatakan akhirnya bisa lihat cium kening dengan pas kemarin cium shiger tuh bersahabatnya Alhamdulillah sudah sah, sudah bebas bersahabatnya untuk cium kening mudah-mudahan bahagia selalu untuk Leslar dan berikutnya juga kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari akun Hyunjun ini adalah perancang Gusana Tentunya Dedek kejuaraan Masya Allah bersahabat Ya Alhamdulillah Dedek Tentunya hari ini tampil sangat cantik Dan kita lihat baju yang dibuat oleh Kak Hyan Jun Masya Allah bersahabat Cantik dan sangat elegan. Luar biasa penampilan Lesti memang selalu tampil cantik bersabat ya doakan kita tetap dukung untuk mereka Kita masih menunggu kejutan selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh